Aku ah, blok, goblok, goblok! Apa ini anjing goblok? Alright, guys, balik lagi sama gue, Raffi, di channel Raffi Kabiang Pastinya, gimana kabarnya hari ini? Gimana di 2023 ini? Udah berapa hari ya? Dah. 18-19 hari apakah menyenangkan apakah resolusi anda tercapai <laughs> ah, ya semoga apa yang kalian pengen apa yang kalian cita-citakan terjadi di 2023 amin dan semoga yang nonton semuanya bahagia kalau yang lagi bete semoga terhibur nonton video ini dan kurang-kurangin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 Langsung aja meluncur ke videonya Oke, langsung kita meluncur ke videonya bentar, bentar. Bentar, bentar. Oke, silahkan di follow akun instagram gue Kalau kalian mau follow, boleh banget Kalau kalian mau nandain gue video-video konyol di instagram nggak apa-apa banget di follow akun instagram gue Oke, kita dari mana? Dari atas apa dari bawah nih? Kita dari bawah dulu kali ya. Oke, ntar. Sumpah bukan ada saya. Wah, ada apa nih? Sherlock kata itu. Wah anjing, ribut yuk. gabut nih gue. Udah gak main ceran, udah gak main cirurit gua Bisa gue main HP di rumah. Eh ayo ribut yuk gabut gua badan udah pegel pengen dibacok nih kita nih. serok aja serok gua nyusul kok santai badan gua udah pegel nih pengen dibacok gitu rasanya oh ini anaknya siapa bangsat adanya siapa ini anjing Tolol lewat dan Aziz kenapa pak dia nontonnya apaan sih kalau orang-orang kayak gini tuh nontonnya apa sih anjing ini deril bocah kematian weh anjing ribut yuk weh anjing ribut yuk gabut nih gua udah gak main ceran. udah gak main gua lu ngomong celurit aja ngomongnya celurit anjing lu ngomongnya belum bener bocil Kucing anjing. Gue main HP di rumah. Mending lu kerjain PR matematika lu tolol. Sumpah, di sekolah lu pasti dicecer sama guru matematika lu ya kan? Tolol, kesel banget gue. Anjing gue ada. Masih ada generasi Indonesia yang seperti ini, Bung. Kita udah udah pasti tau lah ya gedenya jadi apa ya. Pasti gedenya jadi dukun. <laughs> ya, enggak lah, gedenya pasti ya. Kalau dia selama beranjak dewasa, pemikiran yang gak berubah ya begitu-begitu aja. Paling gedenya jadi jagoan STM, tukang tawuran. <laughs> kayak -kaya gitu, kayak gitu tuh ya. Minimal jagoan-jagoan kampung lah ya. <laughs> Goblok Dikasih makan apa anjing sama mamanya Dikasih makan pisau celurit <gifat> Oke okay, next next next Pak gurunya player ML pak, pak gurunya player ML Kenal suara saya enggak? Ya? Enggak kenal malu gue bedik pala ya. ya, yang Bener aja dulu ya Masuk di 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang Satu, wow, dua, tiga, empat, lima, enam orang wah meleduk pala lu semua Lihat Wah wow, meledak semua malah. Kalau bolos jangan berjemaah begitu. Bagi sesi, bolosnya jangan sekaligus. Awas tuh harus neluguin jakin-jakin. Anjing, pipes-nya kayak gurunya pipes-nya kayak lagi nongkrong banget ya. Anjing Betawi parah anjing ini, Gurunya anjing. Masih kenal suara saya enggak? <tahu> kenal dia bilang masih kenal saya enggak kan udah jelas ini di grup WA ya udah jelas pasti ada profil anjing-anjing Ya <Guncahan> nggak kenal gua gedik malah lu nggak kenal gua gedik malah lu dan dikasih tutorial buat cabut ya. kalau bolos jangan berjemahan begitu hmm. bagi sesi, bolosnya jangan sekaligus <laughs> ya. bolosnya bagi sesi anjing anjing dia pikir apa vaksin anjing bagi sesi anjing vaksin satu vaksin dua anjing Bangsa, ini seru sih kalau punya guru kayak gini kayaknya seru sih sumpah eh deh pak pasti warit-waritnya juga begitu tuh omongannya tuh Gue gedik pala lu. <laughs> Ini relate banget sih gua karena lingkungan gue tuh yang lingkungan Betawi parah jadi kalau denger orang ngomong kayak gini tuh gua udah otomatis ketawa aja. Lucu aja gitu buat gua logat-logatnya, bahasa-bahasa diksinya, gue gede pala lu. Wah, meledak pala lu. <laughs> gua injek-injek lu ya. <laughs> Betawi parah ini anjing, Betawi parah. Oke, okay, next. Pintu neraka tulisannya. Wah, oh, anjing. goblok, goblok kok bisa ada pintu kayak gini di sekolah lagi. Ribet anjing. buat gua kalau jadi gurunya tuh yang nilainya jelek Yang tidak mengerjakan PR Yang bolos Bajunya tidak rapi Rambutnya gondrong Semua harus Pulang lewat pintu itu <laughs> Pintu kemana saja Anjing Anjing Langsat lo coba... Ih, Gua ngeliat yae merinding uh, Ngeri anjing Itu namanya pintu kemana saja, guys? Kemana saja kalian pengen masih sampai? Tapi ke keinginan kalian itu belum terwujud karena Tuhan pasti ngasih yang terbaik buat kalian. Kalau dosa kalian banyak, otomatis auto neraka <laughs> ya. Minimal rumah sakit lah, cacat. <laughs> Bayangin loh kejar-kejaran dalam kelas terus lu lewat pintu itu karena lu gak tahu, Oh iya, anjing ngeri banget dan pintunya kebuka kagak dikunci anjing itu bahaya banget sih anjing lagi bercanda gitu eh blin beliin gua apa gitu suruh ke kantin tapi lewat pintu itu tuh anjing suuuut begitu ngelangkah ngelangkah ngelewatin pintu langsung auto deng deng neraka Oke, next. Anjing ini dari bahasa apaan nih kalau kayak gini, bahasa apa nih? ngerti ini bahasa Rusia kali apa? Mana kali? Singedge, ah, kali ah, ah, ah, ah, ah. Ketawanya? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ini namanya Sui Rusia. Jadi ini fakta menarik nih. sweet ternyata banyak bro. Bukan cuma sweet Indonesia, sweet Jepang, tapi ada sweet Rusia anjing. Ngomong apa dia ini ya woke, anjing kalah Duduk, oh duduk, duduk, duduk, du, du, du, du, du, goblok, anjing, sengaja bet nyentilnya pelan tapi didorong pakai tangan. Anjing, goblok, singa, cikales, ketawanya anjing gue dah Singa, ah. cikales, pik, Gak ajaing, Oke okay, next. Hmm, apa aneh? Terima kasih Bu, ini sangat memotivasi saya malam-malam gini. Terima kasih Bu, berkat motivasi Ibu saya jadi tambah semangat buat mager. Ibunya ini siapa? Pertanyaannya. Ketika saya lagi malas untuk desain, saya selalu ingat kata-kata Ibu. Alang -alang ah goblok ayo. goblok goblok apa ini anjing goblok anjing kenapa ini yang muncul bang sat anjing gue gak tahu ini apa anjing anak-anak ibu ayo ayo oh, ngapain bu mager. oh mager Kreativitasmu ini saatnya kalian bergerak ini saatnya kamu berbicara enggak eh, kata-katanya bagus sih kata-katanya bagus cuma gua kagetnya kenapa ibu itu yang muncul cu anjing ngeri lu ngeri anjing tapi belakangan ini emang dia lagi viral banget sama yang masalah selfie lah masalah apa lah, senang banget dia nyari ini nyari nyari perhatian orang-orang kayak ini kayak apa namanya kayak mantan yang baru putus ya gitu bisa dah kompor meleduk <laughs> lu cuman aja gue kaget ngeliat mukanya cuy lu oh. langsung merah lu backgroundnya merah nggak tuh aja ngeri sekali bu berani sekali bu emang berani sekali bu semangat lanjutkan bu oke okay, next ini apa nih Wah, ini bahasa mana lagi ini ya si let's reflect pemos de ref Apa panik warna rambut obrok kenapa jadi upin-ipin anjing kan tadi maksudnya diwarnain anjing tuh ini lagi diwarnain rambut lu ya kan diwarnain nih guys warna biru tapi kenapa jadi begini Sat -sat, anjing pas buat di zoom lagi palanya anjing <laughs> apa itu tadi obat perontok rambut ya anjing вот oke mending masih ada rambut anjing, licin anjing kayak di kombuzer anjing sayang ini versi versi mati lampu ya anjing anjing anjing goblok goblok ih kok bisa begini sih aneh banget bangsat bangsat oke okay, videonya udah habis Ya jadi segitu aja Video gua kali ini Video reaction gua kali ini Semoga kalian semua terhibur Semoga kalian semua yang tadinya lagi Males-malesan Merja skripsi, males-malesan kerja Males-males bangun, males-malesan Sekolah Semoga menonton video ini jadi tambah males <laughs> Percayalah Kerja itu capek, guys. Jadi, mending tidur-tiduran nih di rumah. <laughs> Oke, okay, segitu aja video gue kali ini, Gora Asti. Eh, tapi sebelum itu, jangan lupa dong like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang juga. Oke, okay? dan jangan lupa di follow akun sosial media gue, semuanya ada di kolom deskripsi. So, sampai ketemu di video selanjutnya, Gora Asti. Cabut, cabut.